kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang tuah berkutub keturangan semar berikut adalah pemekaran kami dari tutup nilai yang kami ketahui dan tanpa mengurangi rasa hormat bagi mereka yang berbeda kekayaan dengan kami tentang ilmu keturangan burung berkutub Spiritual dan budaya adalah perwujudan olah patin yang hanya dapat dikomunikasikan melalui dialog simple. Memaparkan spiritual budaya berarti berdialog dengan dunia realistis Melalui ekspresi simbol yang masih hidup agar dapat dipahami dan akrab dengan lingkungannya Dengan demikian terpapar spiritual budaya yang hidup hingga selalu aktual Hasil pemaparan spiritual budaya dari tutup dinular yang kami ketahui dapat dituangkan dalam dua kategori yaitu deskripsi spiritualitas dan filsafat Spiritualitas mencakup segala pengamalan religius para penghayat peserta tata cara rohaninya Sedangkan filsafat mencakup persepsi dan nilai yang diungkapkan para penghayat mengenai dunia dan kehidupannya setelah kami mengulas tentang burung perkutut pertemakan apa semar yaitu burung perkutut katuranggan kantong semar dan burung perkutut katuranggan semar lumbu yang sudah menjadi hal umum bagi pecinta burung perkutut katuranggan dari kedua perkutut katuranggan tersebut masih ada lagi perkutut katuranggan semar brodoyono perkutut brodoyono yang kepala selalu mendonga ke atas dianggap memiliki kemiripan dengan tokoh Semar Brodonoyo sehingga kemudian dinamakan katurangan Brodonoyo. Katurangan tersebut tentunya juga memiliki makna sesuai dengan namanya. Semar dalam bahasa Jawa, filosofi Jawa sebut Brodonoyo. yaitu dari kata Gebodro yang artinya membangun Noyo atau nayoko yang artinya utusan jadi Rodonoyo bisa diartikan utusan yang melaksanakan perintah Tuhan untuk membangun kesejahteraan manusia wujud semar digambarkan bukan laki-laki dan bukan perempuan dengan wajah yang selalu menghadap ke atas sebagai simbol selalu mengingat Tuhan Tangan kanan ke atas milik makna, sebagai pribadi tokoh semar hendak mengatakan simbol sang Mahatullah. Sedangkan tangan kirinya yang ke belakang memiliki makna berserah total dan mutlak sebagai simbol keilmuan yang netral tapi simpatik. Semar dalam bahasa jawa disebut tempel atau keteguan juga. Rambut semar berbentuk seperti kuncung yang bermakna akunik sang kuncung yaitu simbol keberbatian pelayan yang mengejawatah untuk melayani masyarakat bagi masyarakat jawa zaman sekarang yang mungkin tidak terlalu memperhatikan bisa jadi tidak akan paham arti dari kata-kata tersebut kok oh, jangan kai semar brodo pitu terluhur yang paling terkenal dari semar adalah beggek ugek ugek hummel hummel sakdulito langgeng. Karena dalam setiap kemunculan Semar, kata inilah yang pertama muncul Kiai Semar berkata bahwa tiada gunanya Raden Afnya menginginkan Dewi Banuwati yang sudah bersuami Pitu Luhur Kiai Semar Godoyono dalam melakukan Semar membangun desa Kisno Medoho Supaya kehidupan berjalan baik, para bini sepuh telah mengwersi Pitu Luhur tuah luhur supaya kita semua tetap berpegang kepada paugara ning urib tata cara kehidupan luhur yang secara tradisi selalu dilaksanakan dan dihormati seluruh warga dengan sadar dan mantap tuah burung perkutut Yono sangatlah unik karena dari namanya sudah unik yaitu Yono yang sama dengan salah satu tokoh wayang yang bijaksana yaitu Semar Rodonoyo. Jika diartikan sesuai dengan tokoh wayang tersebut Maka Rodonyoyo memiliki arti sebagai utusan dari Tuhan untuk membangun kesejahteraan manusia Nah, kenapa perkutut ini disebut Rodonyono? Karena perkutut ini selalu mendongak ke atas Besar burung perkutut katuranggan Brodonoyo akan mendorong seseorang untuk kedamaian, ketentraman, dan akan terkabul yang menjadi cita-citanya. Biasanya orang yang memiliki burung katuranggan Brodonoyo memiliki sifat belas asya yang tinggi, serta suka mempelajari hal-hal spiritual, mendorong mendapatkan kedamaian, ketentraman, dan giat berusaha menggapai cita-citanya. Yoni yang dimiliki perkutut katurangan Proto Yono ini dari tingkah lakunya, Yaitu kepala burung perkutut selalu mendongak ke atas Sedangkan jika perkutut selalu menunduk sering disebut dengan perkutut katurangan Noro Yono Kesimpulannya Jika dilihat dari bahasanya Proto Yono memang memiliki banyak pandanan kata seperti misalnya bodro atau badra Itu memiliki nama lain bersanta Chandra, kirana, sasadara, sitengu, soma, gembulan, dan saisi Yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah bulat Sedangkan noyo itu memiliki nama lain Ulat, ulat, liring, jaswo, nityo Sedangkan arti bahasa Indonesia adalah memandang jadi di sini bisa ditarik arti bahwa Brodonoyo bisa diartikan sebagai memandang bulan. Filosofinya adalah bahwa makna tersirat dari protonoyo Brodonoyo itu adalah diharapkan pemeliharanya selalu bisa mengingat dan menghormati jasa orang yang sudah memberi kasih sayang yang tanpa mengharapkan suatu imbalan. Atau ada beberapa yang menafsirkan bahwa dalam hidup kita harus bisa menjadi bulan Atau setidaknya berusaha menjadi bulan Bulan selalu memberi kehangatan di tengah dinginnya malam tanpa meminta imbalan Selalu memberi penerangan di tengah kegelapan malam tanpa meminta balasan Jika kita bisa menjalani hidup seperti itu, maka akan membawa kita menuju ke damai jiwa Maka dari itu, sebisa mungkin kita harus bisa menarik simpulan atau mendapatkan hikmah dalam melahir perkutut katurangan. Karena luar kita sudah begitu bijak dan cerdas dalam menyelipkan pesan kehidupan di dalam setiap perkutut katuranggan. Ada banyak sekali tuah katurangan burung perkutut yang menjadikannya spesial. Melalui tuah katurangan burung perkutut bisa memberi sebuah motivasi dan inspirasi dalam perjuangan hidup.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 itu dikatakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami rahayu sagung gumat kalis ingrebedo nir ing samikala